Selamat pagi adik-adik, semoga adik-adik hari ini kabarnya tetap sehat dan ceria. Kak Gardin ingin mengajak adik-adik untuk saat teduh bersama. Silakan dipersiapkan alkitabnya dan kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau yang pimpin kami dan sertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk kami mengerti, biarlah hati kami mau menyerap firman-Mu ya Bapa seperti spons yang menyerap air. Terima kasih ya Tuhan dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mazmur yaitu pasal 104 ayat 27 dan 28 Yuk kita baca sama-sama ya Kak Darina akan memulai Adik-adik silahkan membaca di rumah Mazmur 104 ayat 27 dan 28 Semuanya menantikan engkau Supaya diberikan makanan pada waktunya Apabila engkau memberikannya Mereka memungutnya Apabila engkau membuka tanganmu Mereka kenyang oleh kebaikan Nah kita akan masuk ke dalam sesi renungan ya Kak Garin mau tanya nih Bagaimana sih Allah memelihara kita? Apakah Sobat teruna masih ingat renungan kita beberapa hari yang lalu? Salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita adalah melalui potensi diri Potensi itu diberikan Allah agar melaluinya setiap orang bisa menghidupinya sendiri Pasti ingatkah Sobat Runa akan kisah tentang tiga orang yang diberikan talenta yang berbeda-beda? Si pemberi meminta mereka untuk mengusahakan talenta tersebut dan bukan berdiam diri. Maksudnya, agar mereka melakukan sesuatu dan mengembalikan talenta itu kepada si pemberi dengan bertipat kali. Allah bahkan mengutuk orang yang tidak mengusahakan talenta itu loh malahan menguburnya dalam tanah. Sobat Runa, Pemasmur mengatakan bahwa semuanya menantikan Allah supaya diberikan makanan. Allah yang memberikan makanan lewat ciptaannya yang bisa kita temui di sekeliling. Kita harus memelihara dan merawat sawah supaya menghasilkan padi terbaik. Kita juga harus memelihara ternak supaya menghasilkan hewan terbaik. Allah menginginkan kita untuk mengusahakannya. Bukankah ketika Allah memberi makan kepada burung-burung di udara, burung-burung tersebut pun harus terbang dan mencari makanannya. Sobat terkasih, kita diberikan allah potensi. Apakah kita mau menguburkannya atau mengusahakannya? Kalau kita berpotensi yang memimpin, lakukan dengan rajin. Kalau kita memiliki potensi dalam bidang matematika, ajarkan kepada teman yang kurang memahami. Dengan memberi kita mendapatkan, dengan mengajar kita belajar. Akhirnya, potensi yang diberikan Allah kepada kita menjadi berlipat-lipat kali. Begitulah cara Allah memelihara kita. Maukah Sobat Runa melakukannya? Demikian renungan saat duduk kita hari ini. Jangan lupa ya, untuk mengingat-ingat firman Tuhan ini di sepanjang adik-adik beraktivitas di hari ini. Jangan lupa juga, kalau adik-adik harus keluar rumah, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak aman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup saat teduh kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat teduh hari ini, Engkau yang pimpin kami dalam pembacaan tadi, dan juga kami berdoa firman-Mu. Sertai kami untuk kami bisa beraktivitas dengan baik, dan mengikuti setiap kehendak-Mu dalam aktivitas kami. Dalam Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.